Waspadai Euro-US di dalam tekanan bearish Bias harian pergerakan Euro-US diterlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.22098 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.22402. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212